semuanya ketemu lagi nih sama kak Ita di channel kesayangan kita ya aku Ita Valentina dimana semua yang menyenangkan akan ada di sini all the fun stuff that you ever imagine tentunya di ranah positif ya di ranah yang baik-baik saja <laughs> oke okay, hari ini kita akan meneruskan petualangan kita di Little Lightmares 2 hmm, terakhir kita sampai di sebuah sekolah. Yang mana warga sekolah itu sangatlah anarkis, hmm. sangatlah anarkis buku dibakar, terus apa penjaga kantinnya itu dimasukkan kulkas sampai kedinginan. Oh my god. So langsung saja kita langsung, langsung saja kita langsung, langsung saja kita langsung, eh langsung saja kita langsung, langsung saja kita terusin petualangan kita di dunia Little Nightmares 2. Let's go kita udah sampai sini oke okay. sepertinya kita hanya punya satu kesempatan untuk karena ini botol berat pecah ya oh, enggak enggak enggak dilempar itu enggak dilempar taruh taruh nak uh, taruh dipanjat ya pakai apa dong terusan atau pecahan ini enggak bisa enggak bisa enggak bisa Oke, kita mulai puter otak lagi ya Puter otak lagi sign Oke. Okay. Apa yang harus kita ambil di sini? Enggak. Apa yang harus kita ambil di sini wahai Oh. New Adegan yang seperti itu tuh yang bikin hadak digdudak digduser. Oh ya hari ini gue Hita pakai hitam hitam lagi karena I love this black color. Aku tuh suka sekali dengan warna hitam. But purple it's good. Uh, umu itu bagus tapi hitam lebih menarik menurut saya. Jadi yeah, I'm wear this this shirt, shirt. lah. Gak usah keminggris bu. Iya yeah, ya. Yeah. Is that a brain? Eh, eh, kok, kok, kok, kok Kok geter, geter Hmm, hmm, mm, mm, mm. Oops, I'm sorry Oke, okay, kita lompat And grab dipakai untuk melempar itu karena dia hanya barang nggak pecah benar sih barang yang nggak pecah yang pun jiggli jiggli dong dia jiggli jiggli oh my god oh my god look at this jiggli jiggli oke okay. no it's a jiggli jiggli thing Ada kaki, ada ujung Kalian suka kan yang kayak gini? Kalian suka kan yang kayak gini? Ya, I know <Sangasih> Kalian <Sakih> lagi mainin kodok-dok segala tadi, wait konsentrasi, nggak bisa nih di gini ini, nggak bisa nih di gini, tujuan kita adalah pintu itu. gimana caranya lewat atas? Oh, jadi kita pancing? Apakah kita coba ya, coba-coba? Kita pancing dulu. Ribet kalau dia kita coba lari dulu. Pacar. bisa lari. Mono. Oh, langsung kita Barbar -bar dari atas sini nggak bisa kepala dia panjang jadi guys harus dipancing dulu sampai ke sini terus ketika kepalanya molor kita gercep kesana gimana sih jelasinnya bingung banget karya ya coba Mana ya? Uh, wait, apakah? Uh, iya guys, harus dipancing. Ya, yang susah itu itu sih, nge ngegrab itu nggak sih kurang cekatan aja sih kaitas. Ntar ya. Kita coba lagi Gak harus mancing Gak tadi nggak, itu nah, Apalagi dia Kita lihat dulu guys Moveannya ah! Udah bener sih Udah bener Sneaky-sneaky manja Di depan dia Itu jawabannya Oke okay. Kita coba lagi, boy. Enggak, Bu, nggak ada siapa-siapa. Udah lanjutin aja praktikum. Ke trigger dia. Tuyệt pancing trapnya aja pancing trapnya aja terus kita menunggu apakah kita tidak perlu ini kita mancing aja woi Shoot. Sure. Bangun Tanya alasan yeah. Go fight and win yeah. Guys, kita ketemu di depan aja ya Malu Gak bisa-bisa Padahal gampang Palunya bisa terbang gitu Oh, nanti head ini aja ya sampai level ini clear nanti balikin ke mono lagi <tuh> Seperti yang kita selesai disini sini kalau dari awal lagi aku nggak mau kok ada yang digantung ini nggak bisa nyamar lagi pakai kepalanya siapa gitu apakah kita akan membawa palu-palu ini lagi uh full kombat ya hari ini aku benci karena skill kombatku tidak bisa dipertanggungjawabkan? Eh. Ya Ya, pun apa yang harus kulakukan ini melihat murid siswaku seperti ini. Loh, gadis tak bernama. Oke, okay. oke okay, deal, oke okay, deal. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? nah ini okay. nah sini garis yang bernama ya yeah. ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, yeah. wait wait aduh ah. kepalanya nggak apa-apa kan? oh. oh jangan bilang amnesia ya kayak sinetron Indonesia ya. enjoy momen saat ini ya aja ya sebelum baterai habis. Oke. Okay. Oke. Okay. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak nih? Takut, takut hamba. Oh, enggak. Gak mau jam murahan ya. Oh. This is a huge piano. Di sini untuk episode kali ini uh, di depan piano ini ya, yeah, I love music so much it's in my blood and in my fame. musik sudah ada dalam darah dan daging saya jadi tidak bisa dipisahkan oke, okay, thank you guys for watching this episode sampai akhir thank you banget, jangan lupa like, comment and subscribe, dan uh, maaf kalau hari ini banyak matinya di tempat yang sama itu menyebalkan, tapi ya yeah, At least we learn something today. Kita belajar sesuatu hari ini. So kita lanjutkan petualangan kita di minggu depan. Di minggu depan. Kejutan apa lagi yang akan menanti kita minggu depan? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Di next episode ya. Yeah. Oke, okay. see you and ciao. dadah dadah